Lero, buat contoh sih, aku putih. Gonjalak, tolong gue leh. Detia waset. Aja mabur, aku tak bisa mabur. Ya, cemaburan, penade. Memang aku putih, tak antemisisan kowe. Ya wes, tak lade nih omonganmu leh. Ya, aturannya kau yang ini. Nomor siji orang itu mabur. Nomor loro, orang itu lawannya mati. yen mati, emang kau menang tak lapor ke polisi? Oke, aku tak siap-siap melayu -siap se ya, ya, iya ya, ya, ya, aku ya, ya. Kose. Kose. Kose. Oh, aku durung ya, ya, hey asam tolong ma eh oh, pampang Ta tak ora oh, kenom, semburanku asam amblat tak ewas gantian yang lagi ora kenom, piye sing jenenge hancur ora